Halo teman-teman semuanya, kali ini saya mau berbagi tips untuk mengoneksikan Mi Band ke aplikasi Strava Pertama pastikan kita sudah menginstal aplikasi Strava dan aplikasi Amazfit yang di oleh Huami Setelah keduanya terinstal, silakan login Kedua, buka aplikasi Amazfit, setelah itu tampilannya akan berubah seperti ini Lalu klik icon profile di pojok kanan bawah, dan tampilannya akan menjadi seperti ini Pilih Add Accounts, pilih Strava, dan klik Next. Kemudian akan muncul halaman login Strava. Step ketiga, kita masuk ke akun Strava. Bisa melalui Facebook, Google Account, Apple Account, atau email teman-teman. Untuk kali ini saya login menggunakan Facebook. Silakan isi ID dan password teman-teman semua untuk login ke akun Strava. Kemudian setelah login, kita akan dihadapkan dengan halaman autorisasi dari Strava. Dan kita pilih Authorize. Setelah itu lihat bagian pojok kanan bawah dan pastikan akun tersebut adalah akun milik Anda. Dan boom, Anda telah siap menggunakan Strava dengan Mi Band. Selamat berolahraga dan salam sehat thanks for watching don't forget to subscribe